Nasan kuni cua, pemuda keyo no alfantes. Sebagian dari teman-teman mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar ke Giga Program 2021. Periode pendaftaran musim dingin akan dimulai bulan depan, bulan Desember, dan buku panduan pendaftaran akan dirilis bulan November ini. Jadi, rajin dengan rajinlah mengecek website SFC. Link akan saya sertakan di catatan kaki. Baik, seperti yang telah saya sebutkan di video sebelumnya, GIGA adalah jalur pendaftaran untuk dua fakultas di SFC, yaitu Faculty of Environment and Information Studies dan Faculty of Policy Management. Kali ini kita akan membahas fakultas yang pertama, yang juga adalah fakultas saya, yaitu Faculty of Environment and Information Studies. Apa yang muncul di pikiran teman-teman saat mendengar nama fakultas ini? Dulu saya mengalami sesuatu yang lucu, waktu saya baru baru dinyatakan diterima di GIGA program, seperti yang telah saya ceritakan di video sebelumnya, saya sempat kuliah di Indonesia sebelum datang ke Keio. lebih tepatnya di Institut Teknologi 10 November, ITS, jurusan Sistem Informasi. Waktu saya diterima di Giga, orang-orang di sekeliling saya, baik dosen maupun teman-teman bilang, selamat ya sudah diterima di Jepang, di Universitas apa? Saya jawab, oh ya terima kasih, saya di Universitas Keio, Keio University. Jurusannya jurusan apa? Faculty of Environment and Information Studies. Loh, kamu pindah jurusan ya? Sekarang mau kuliah teknik lingkungan? Ya mungkin orang luar SFC juga berpikiran yang sama saat mendengar nama Faculty of Environment and Information Studies. Sebenarnya fakultas ini bukan fakultas teknik lingkungan ya? Walaupun juga ada kelas-kelas yang berhubungan dengan teknik lingkungan di fakultas ini. Nama fakultas ini adalah nama yang filosofis Filosofinya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah environment, lingkungan. Dan information, informasi, adalah cara kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Saya mempelajari hal ini di masa orientasi saya sebagai mahasiswa baru di Faculty of Environment and Information Studies. Uh, saya tidak ingat siapa sensei yang menjelaskan filosofi ini. Waktu itu ada banyak sensei Faculty of Environment and Information Studies yang hadir dan memberikan arahan bagi mahasiswa baru, tetapi seingat saya waktu itu yang menjelaskan filosofi ini adalah uh, Jun Murai Sensei, bapak internet Jepang. Murai Sensei waktu itu sempat menjadi dekan Faculty of Environment and Information Studies, dekan fakultas saya, sebelum beliau menjadi dekan Graduate School of Media and Governance di tahun 2017, dan saat ini beliau sudah pensiun. Oke, okay, sekarang mari kita lihat lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Mari lihat apa yang ada di sekeliling kita Dedaunan, ada udara, cahaya, bangunan Di belakang saya ada jembatan penyeberangan Kemudian ada komputer Saya merekam uh, video ini dengan laptop saya Lalu juga ada internet Teman-teman bisa melihat video ini berkat adanya internet Lalu ada makhluk hidup di sekeliling kita Ada tumbuhan, binatang, bakteri, virus Ada juga manusia lain Teman-teman adalah lingkungan bagi saya dan saya adalah lingkungan bagi teman-teman dan sebagainya. Saya ada ambulan lewat. Hai. Lalu untuk bisa memahami lingkungan kita, kita perlu mempelajari teknik dan seni pemrosesan informasi. Misalnya. soalnya daun ini berwarna merah warna merah ini adalah informasi yang diberikan oleh daun ini kepada kita jadi dengan memahami informasi yang diberikan oleh daun ini kita paham bahwa saat ini adalah musim gugur ya November di Jepang di Tokyo termasuk termasuk di Tokyo adalah musim gugur jadi lagi bagus-bagusnya momiji, koyo ada yang berwarna kuning dan merah oke, terus contoh lain ya, contoh lain adalah tubuh kita ini tubuh kita juga termasuk lingkungan bagi kita karena tubuh kita bukanlah milik kita tubuh kita adalah titipan kita meminjam tubuh kita ini dari Tuhan dan pada saatnya nanti kita akan meninggalkan tubuh kita ini dan mengembalikannya kepada pemiliknya oke, jika uh, tubuh kita ini kekurangan nutrisi ia akan memberikan sebuah informasi apa bentuk informasi itu? informasi itu adalah rasa lapar yang kita rasakan kemudian misalnya kalau teman-teman punya pacar pacar teman-teman adalah lingkungan bagi teman-teman. Jika pacar teman-teman tiba-tiba jadi cuek sama teman-teman, kalau telepon jawabannya singkat-singkat atau kalau dikirimi pesan teks, pesan itu hanya dilihat doang, bisa jadi ada masalah yang perlu teman-teman bicarakan dengan pacar teman-teman. Nah, sikap pacar teman-teman itu adalah bentuk informasi yang perlu teman-teman pahami. Jadi sebenarnya, sebenarnya apa saja apa saja yang ada di sekeliling kita adalah lingkungan komputer kuantum, seni, bahasa, pemerintah, sistem demokrasi kita, robot, perusahaan, ekonomi, uang, obat-obatan, suara, salju, pakaian, mesin, ideologi, paten politik, dan sebagainya. Sebentar ya. kedua kalinya mengalami hal yang beginian ya teman-teman bisa skip saja mungkin ke 30 detik setelahnya setelah ini omatitas semesta. Ya. Yeah. Oke, okay, jadi ya, yeah. jadi sebenarnya apa saja yang ada di sekeliling kita itu adalah lingkungan. Dan apa saja yang ada di sekeliling kita adalah sesuatu yang dikaji di Faculty of Environment and Information Studies. Objek kajian di semua fakultas lain pada dasarnya juga adalah objek kajian di Faculty of Environment and Information Studies. Namun tentu saja ada batas yang ditetapkan. Kalau tidak dibatasi, ya Faculty of Environment and Information Studies itu jadi superior dong dibandingkan fakultas-fakultas lain. Ya tentu saja kita berbagi objek kajian dengan fakultas-fakultas lain. Fakultas A, objek kajiannya ini. Fakultas B, objek kajiannya ini. Fakultas C, objek kajiannya ini. Faculty of Environment and Information Studies, objek kajiannya ini. Dan secara spesifik, bahan kajian di Faculty of Environment and Information Studies dikelompokkan menjadi lima. Ini dari brosur SFC. Bola-bola yang berwarna biru itu adalah area riset di Faculty of Environment and Information Studies. Agar lebih jelas, saya tampilkan tabel ini. Ya. Baik, area yang pertama adalah Novel Computing and Communication Systems. Sesuai namanya, di area ini kita mempelajari kita mempelajari dan menciptakan teknologi komputasi dan komunikasi terbaru. Teman-teman yang suka komputer dan pemrograman, silakan pelajari di bidang ini. Kemudian yang kedua adalah desain engineering and media art. Teman-teman yang suka musik, kemudian desain visual, fashion, bisa masuk ke Kenkyukai di bidang ini. Lalu Advance biosciences. SFC juga terkenal karena biologinya. Dan SFC juga punya subkampus untuk bidang ini, biologi. Subkampus ini terletak di kota Surowoka, prefektur Yamagata. Kalau naik pesawat dari Tokyo, kira-kira uh, satu jam. Karena teman saya yang penaksana kampusnya cozy banget. Ya jadi jadi saya juga pingin banyak-banyak ke sana kapan-kapan. Ya terus yang keempat, environmental design. Ini buat teman-teman yang berminat di teknik lingkungan, arsitektur, teknik sipil, urban planning dan bidang lain yang terkait. Ya saya dikira kuliah teknik lingkungan di sini padahal area saya bukan area ini. Ya saya pernah ya ambil beberapa kelas di area ini, yaitu di kelas arsitektur. Tapi saya tidak pernah mendapatkan nilai S, jadi mungkin ya bakal saya bukan di arsitektur. Oke, okay, terus tadi kita sudah bicara yang keempat ya. Jadi sekarang uh, yang kelima, yang terakhir adalah human environment. Area ini mencakup psikologi, linguistik, sosiologi, dan sebagainya. Kalau teman-teman mau merisak tentang olahraga, bidang sport science juga uh, masuk ke area ini. Lalu ini juga penting untuk diingat, mungkin teman-teman sudah tahu, jadi saya hanya sedikit menjelaskan ulang. SFC adalah kampus interdisiplin, jadi teman-teman bebas mempelajari bidang apa saja dan juga bebas menggabungkan lebih dari satu bidang Lebih, uh, lebih dari satu bidang di riset teman-teman. Sebelumnya saya menyebutkan 5 area di Faculty of Environment and Information Studies. Tentu saja selama empat tahun masa kuliah teman-teman di SFC, teman-teman bebas mengeksplor lebih dari satu area tersebut. Mungkin teman-teman belum yakin area mana yang paling pas bagi teman-teman, atau mungkin memang teman-teman uh, punya minat di lebih dari satu area. Jadi, ya teman-teman bebas mengeksplor area mana saja yang teman-teman sukai, teman-teman minati, dan nanti saat mengerjakan graduation project, kalau di Indonesia mungkin namanya adalah skripsi, Teman-teman nanti bisa memfokuskan area riset teman-teman di salah satu area dan menggunakan ilmu yang telah teman-teman dapatkan di area lain sebagai inspirasi tambahan. Baik, kali ini kita sudah mengenal filosofi faculty of environment and information studies dan juga area-area yang ada di dalam fakultas ini. Bagi teman-teman yang mau mendaftar giga dan masuk ke fakultas ini, mungkin teman-teman bisa melakukan latihan ini dan mungkin Mungkin juga ini bisa teman-teman sertakan di SI teman-teman nanti saat melakukan pendaftaran. Oke, latihannya adalah pertama, silakan renungkan lingkungan apa yang mau teman-teman pelajari. Apakah itu planet di luar angkasa, apakah itu industri mangga dan anime, apakah itu virus komputer, apakah itu virus biologis, misalnya virus corona yang sedang mewabah ini, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana teman-teman mem memproses informasi yang teman-teman terima dari lingkungan tersebut, Misalnya, jika lingkungan teman-teman adalah sel biologis, mungkin teman-teman mau mendapatkan informasi dari sel tersebut dengan mengamatinya melalui mikroskop elektron. Jika lingkungan teman-teman adalah bahasa manusia, teman-teman mungkin mau mendapatkan informasi dengan cara menganalisis kata-kata yang ada di dalam bahasa tersebut dan menggunakan teknik statistika untuk mengungkap pola yang ada di dalam bahasa tersebut. Oke, okay, sekian untuk video kali ini. Semangat buat teman-teman yang mau mendaftar ke Giga Program. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah. Ja, mata!